Wow, Widih Widi Widih lihat teman-teman, banyak sekali mainan mobil-mobilan. Wow, ada dinosaurus juga teman-teman. Wih, kita kumpulkan ya. Wah, Wis ini ada truk sampah yang ditabrak oleh kereta api. Wow, kita ambil ya. Wes, truk sampah. Wow, keren. Kita kumpulkan di sini, teman-teman. Wow, ini ada mini bulldozer. Wow, keren sekali. Kita kumpulkan lagi. Wow, ini ada mobil loader. Perindas jalan, wow! Kita kumpulkan di sini. Wih, ini ada truk molen, teman-teman! Wadidaw, mantap sekali! Kita kumpulkan di sini. Wow, ini ada truk pengangkut hewan. Wadidaw mantul kita kumpulkan Wes ada truk sampah besar teman-teman Wow mantap Kita kumpulkan saja Wow ini ada mobil off-road monster Wow mantap sekali Kita kumpulkan lagi Wow dan ini adalah Kereta api uap teman-teman Wih keren Kita kumpulkan saja Wow ini ada Mobil truk Molen panjang Warna kuning Widih, mantul Kita kumpulkan lagi Wow, ini ada Towing sedang mengangkut Mobil pemadam kebakaran Dan si Tayo Wadidaw Keren Ini pemadam kebakaran Wow, mantap Dan ini si Tayo Selamat pagi Tayo Selamat pagi juga Rogi Kalian Wow lucu sekali si Tayonya Wow ini tertowing panjang Wow mantap Kita kumpulkan. Nah ini ada si Hul teman-teman Keren sekali teman-teman Si Hul merangkat teman-teman merangkak dan menembak Wow ini ada berpasir Wow keren Kita kumpulkan Wow ini ada ambulan ini ada dinosaurus wih keren sekali kita kumpulkan saja teman teman wow panjangnya sudah penuh dengan mainan teman teman